cerita berikan darasianya. Oh. Depan kalau ada de darasia, <tuk> kisah Bidari orang tua beli. ya, kepala ya demi beli. Nih. Jangan lupa di subscribe. S Apa? Subscribe. Sub like sub comment like comment like. Like comment and subscribe guys. Yo guys yo guys come Kleka ketipeng. Ya, sudah di. Kini kita berada di kawasan Kleka ketipeng. Kawasan ini banyak ditanami. Banyak ditanamnya taman tanaman tanaman yang usianya mungkin udah puluhan bahkan ratus mungkin ya. Ini dapat dilihat ini dapat dilihat dari eh, dari bentuk pohonnya tuh diameternya gede-gede iya -gede. dan pohonnya cukup tinggi keaslian hutan ini masih terjaga kita bersama tim coba menyusuri kawasan peka kejipeng penamaan khas bangka dapat ditemukan di leka ini. Ah, apa Pak tadi itu Pak nyari makam apa? Hah? Ha? Makam apa namanya? Bujang Tile. Bujang Tile. Bujang Tile. Itu siapa dia? Kawan termasuk pengawal Bupati Harim. Amir. Pengawal Depati Amir. Ini sebak kehormatan ini. Pada zaman tua. Jadi ini enggak tahu makam sebelah mana nih. Ini besar betawi. Durian biji besar Mana batang bambumu? Sedikitnya orang. Pohonnya gede-gede ya. -gede. Ini tahun berapa tadi tadi? Pernah di kampung sebelum nama kita mereka. Oh. kawasan ini dulunya pernah dijadikan pernah dijadikan kawasan pemukiman pada zaman sebelum Indonesia Merdeka sekarang kawasan ini sudah jadi hutan belantara yang jadi hutan belantara dan dekat orang bangka itu keleka keleka itu hutan yang ya, tidak ya, pernah terjamah. nih gede diameternya gede Tuh. diameternya cukup gede ini pohon durian ini pohon durian gede gede gede gede dan itu pohon dinjai sama diameternya gede juga tinggi, menjulang kalau di, bisa dilihat itu ada tanaman anggrek hutan yang menempel di pohon. Biometernya juga gede. pinjai itu, ini durian. Iya. Durian nah. Ada batang bambu. Ada batang apa kayak beracun namanya lumpur. Ini rambut. Jadi dulu itu kan mau kemane? Kemungkinannya ke buat nah bekas pejuang-pejuang, pelari pejuang. Ki orang lo. Jadi hutan ini da da di pemilik berarti. Enggak berani orang kan? Jadi masuk hutan negara berarti. Sepanya orang mengakui ya. <laughs> Banyak tanaman tanaman khas bangka berarti di sini ya. Batang tampui kan enggak? mana? Ini ya, gue buah dari batang mana tampuy, buah buah kuning di mana? buah kubur tahu oh kubur, ya, enggak, ya, saya nggak ketemu orang di sini, nggak ketemu. iya yeah. kita nggak ketemu orang atau masyarakat atau siapapun yang lewat di kawasan ini jadi kita nggak bisa bertanya lokasi makam yang kita cari bisa kalau bisa didengar itu bunyi kicau-kicau burung banyak loh sini Pohonnya gede-gede. Hmm. Tuh duren tuh pohon. Hmm. Dah Pohon itu besar-besar, enggak -besar, berarti tidak ada orang nebang berarti ya? pelanilah nih, ini sebenarnya untuk sudah dikreasiksi adik pelanilah orang tua. ini kan sifat orang tua itu diwakaf ke berbuah silakan dimakan oh, dengan jual makan bersama nah, silakan dimakan tuh hutan hutan milik bersama hasilnya untuk bersama ini kayak anu oh jauh dari nabe ada lah? Hah? Ada enggak? Eh. Ini orang hektar gitu tahu Bang Mane? Belum-belum di sini sor. Kenapa? Ke baru, ke baru tahu di mana? Ini Ada yang lewat nih, motor. Nah, ini orang Nyenso. Ini, ini kerimba nih. Ini kerimba. Kerimba Pak kebun budak itu kebun rimba. Ah, kebun itu GML kaca Jalan nih. Hmm. Di enggak-daknya jad belarang pingin Pinggir situ. Orang dia pula Ini tengok. Ini lapangnya tidak betul anak. No. Nggak sampai berani. Jadi kapan hmm. dibuang, macam nih? Ini buk-beri, ini kampung lah. Oh. Baru, kubur. Yang lama dulu? Kubur lama dulu, itu nombor jauh, om. Turun-turun. Bu, yuk. Meneminta kemer, yuk, kemer. Buja hingga, bawahnya om. Buja hingga, enggak tahu. Seperti tadi. Sini, kak, yuk ya udah go Mas Rapan Untuk anak eh. Hadir. Daftar daftar dengan orang. Para penjual tinggal tempat di kampung ya. eh. dengan mang. Berapa luas tanah Yang paling hektar, 2 hektar Jadi, saya punya. kayaknya mau ngopi ini pisok ditumpul sama satu ini suri sade dekat arah ni dia Nah. Sama ah cewek Assalamualaikum. Kayu bulin kok ya? tahu kenal. kenal. kuburan ya. Ini tempat kuburan itu. Kuburan Apa nih? kubur sejarah tapi tahu tempat mulih kan Cerita berikan ikan darah ya. Depan kalau ada darah Sia, kisah orang tua ya, kepala ya kayak dia dibeli-deh. Jadi, dia saklar tak kecuali tukang yang tukang gugur, ya. Tukang gugur orang mana? Mungkin orang tua biar lelah kan. Percaya oh, no. lagi tim mereka. Ada ya, baca, baca boleh. <laughs> Aku nangis gak mau, <laughs> ya. Satu, dua, tiga, empat orang. Berarti nah, orang suatu waktu pantar ake-ake kami dari ngomong kata bang Apung Pasir, tapi muden adalah berita orang ngubur. Tapi dia tahu tempat nggak ya? Pasir mana dia tahu? Banyak kan pasir tapi yang mudennya ya masalah. Kalau bujang enggak? <tuk> nisan <tuk> kayu memang, kulit nisan, kerja kayu. Ini berarti kosong sebelah sini. Kosong, kosong, kosong. Gak ada di batu, kok. Ini ngebul, ngebul. Ngebul. Jadi, nih. Ada batu, bisa. Jadi, kok. Jadi, kok. Kita harus sawit dulu. Kita harus cuman ya. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. yang betul. apa betul. Betul, betul. Betul, ini Betul, ya, betul yang di dalam nungkan digali de keluar ya. Hmm. Tubuh siapa siapa? Batu kebun memang dia hilang deh <throat> kita purung ha kita purung yang tahu nih, kak lewat yang telah 5 tahun berapa Soal kan, sekitar tahun 73 Tahun 73? kami tahu cara anu Tahu ada makam nih hmm, Ada makam nah, karena 8. kami pernah kan, kasih sekolah kan, Muti, buah uh, ya. oh. jalan tempoh, kubur nih Tahun tahun 73, ya, ya. Kondisi, Kondisi macam ini lagi ya? Nah, macam ini lah ini tercatat di di tahun 1877